Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan menginformasikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti Kejora Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 Bapak Endra Zulvan selaku Kabin Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Bilar incar kepala lesti pakai bola biliar, ada videonya. Ini langsung diinfokan dari Detik Hot. Kita simak ada artikel yang tentunya kita dapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak Endra Zulvan. Polisi mengatakan kasus KDRT yang dilaporkan lesti kejora naik ke tingkat penyidikan. Polisi dari keterangan Lesti Kejora mengatakan ini bukan KDRT yang pertama. Sebelumnya, Lesti Kejora mengaku sempat dilempar bola biliar oleh Rizky Bilar. Beruntung lemparan itu meleset karena Bilar terpleset. Sempat dilempar bola biliar, tapi tidak mengenai karena saat melempar ini kepleset. Ada rekaman videonya juga. Kata Kabin humas Polda Metro Jaya, Kombes, Polisi Enra Zulfan di Polda Metro Jaya hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Disebutkan bola biliar diarahkan ke Kepala Lesti Kejora, beruntung lemparan itu meleset Itulah artikel yang tentunya disampaikan, yang diunggah oleh Detik Hot Ini hasil wawancara bersama Bapak Indra Zulfan Komentar pun tentunya banyak sekali perasaan diberikan di unggahan ini. Di antaranya dari akun Nurlatif Hadnan mengatakan, untung anak orang gak mati lu Bilar. Astagfirullah inget enggak dia itu ibu dari anak lu. Kemudian juga perasaan dia ya, komentar diberikan dari Iting Marihati mengatakan, Allah melindungi Lesti dengan si Bilar. Kepleset, terima kasih ya Allah melindunginya. El for Lesti, El for Love. Itulah beberapa tanggapan yang tentunya disampaikan oleh para fans mengenai artikel soal KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar Dan berikutnya kita simak juga ada sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh akun lesti fatih underscore candu. Kalimat yang diunggah disitu situ tertuliskan. Yang nanya bukti visum kenapa nggak share karena luka lebam berada di area sensitif atau aurat Sudah pahamkah teman-teman? Untuk batasan aurat perempuan yakni seluruh tubuh Kecuali muka dan telapak tangan Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah SAW Itu sebabnya hasil visum tidak diperlihatkan Yang bertanya... Kenapa bukti visumnya nggak di share tuh dari jawab persahabat ya Karena luka lebam berada di area sensitif Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan juga di unggahan ini Dari akun Jora 0829990 mengatakan Aku mas sudah paham karena Bunda Lesti kan berhijab Jadi nggak boleh dipublikasikan ada juga tanggapan lain dari akun Suhamah .amah235. kalau kita paham, tapi kalau fansnya Erbia ya, akan paham orang idolanya aja selingkuh dan KDRT. Katanya, tuh. tetap doakan yang terbaik saja untuk Bunda Lesti kecorang Selanjutnya, disimak juga di unggahan Indosiar dua jam yang lalu mengunggah sebuah foto Bunda Lesti, dan ada sebuah kalimat: l for Lesti, l for love." Kalimat pertanyaan pun... Dituliskan, yuk sampaikan salam sayang kamu untuk Lesti. Yuk, persahabat ya, sampaikan salam sayang kalian untuk Bunda Lesti Kejora, tulis di kolom komentar ya. Besti Indosiar, yuk sampaikan salam sayang kamu untuk Lesti di kolom komentar. Kalau dari Mimin, tetap semangat terus ya di Lesti Kejora, kamu nggak sendiri. Karena kami akan selalu ada bersama Dede, Pastinya. Kita semua selalu ada untuk Bunda Lesti Selalu mensupport yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora Semoga Bunda Lesti cepat bangkit Bunda Lesti terus bersemangat Kemudian kita lihat juga persahabat Ada kabar yang kita dapatkan juga masih dari detik hot Mengenai Bunda Lesti Kejora yang berangkat umroh Kali ini persahabat ada sebuah artikel juga yang kita dapatkan Lesti Kejora dikabarkan umroh berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, hari Jumat. Keberangkatannya itu juga terbilang diam-diam. Lesti Kejora diketahui berada di bandara sejak siang tadi. Setelah itu, sang pengacara, Sandi Arifin, juga tiba di bandara. Namun, mereka enggan buka suara terkait keberangkatan itu. Lesti Kejora langsung menunggu keperangkatannya di ruangan VIV Masya Allah banget ya Bunda Lesti Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan untuk masalah ini cepat menemukan jalan terbaik Postingan ini pun diunggah kembali atau di repost kembali oleh akun pecinta Lesti Fatih Kita simak kalimat caption juga yang dituliskan apa yang kau sampaikan pada kami adalah sebuah keteladanan dalam hidup. Apalagi yang kau ajarkan itu bersumber dari ajaran Sang Maha Suci, tak akan kami menyangkalinya. Karena itu sumber hikmat. Kau adalah definisi kesesuaian antara kata dan perbuatan. Love Bunda Lesti Kejora Masya Allah Komentar tentunya banyak komentar yang positif, Di antaranya dari akun Alfian Rini mengatakan, Masya Allah definisi hanya Allah tempat mengadu, semangat deh pulang umroh kembali berkarya, tutup buku, buka lembaran baru. Luar biasa Bunda El, diam-diam, tentunya persahabat dia ya. keberangkatan, untuk umroh, tidak perlu berkoar-koar. Bunda Lesti Kejeraan selalu the best Mudah-mudahan Bunda Lesti menemukan jalan terbaik Kita masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru mengenai Bunda Lesti selanjutnya Jangan kemana-mana sahabat ya Terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti tentunya Ini dulu informasi di malam hari ini